dan jiwa raga ini, selaraslah dan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ditelenggarakan oh. dengan cara Toko yang tersangka, Jakarta tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima, atau selama pantai Indonesia,